Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas yes di channel Mas yes Studio. Kali ini, Mas yes akan berbagi tips dan trik cara buat thumbnail YouTube di HP. Sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis guys Supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Masia Studio Oke okay, sekarang kita coba buka browsernya Dan kita buka youtube terlebih dahulu Untuk melihat contoh-contoh thumbnail di youtube Nah itu dia tampilannya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita cari ukuran thumbnail YouTube itu seperti apa aturan mainnya. Nah, di sini tertulis harus memiliki resolusi sebesar 1280 kali 720. Dengan lebar minimum 640 piksel. Untuk formatnya bisa JPG, GIF atau PNG dengan batas ukuran maksimal 2 MB. Rasionya yang dipakai adalah 16 16:9. Oke, okay. sekarang kita ke Google Play. Untuk membuatnya kita bisa pakai aplikasi di Android yang pertama itu bisa juga pakai canvas seperti ini tampilannya kemudian juga bisa pakai yang piece art bisa juga pakai pixel lab namun sebenarnya menurut Mas Yas itu cukup ribet kalau mas sendiri lebih suka pakai yang thumbnail maker oke okay, kita klik thumbnail maker for youtube kemudian pilih yang atas itu yang thumbnail maker for YT video dari reason rise nah kalian bisa download setelah selesai kalian bisa buka kita tunggu nah ini tam adalah tampilan dari aplikasi terminal maker Di sini juga sudah disediakan contoh fitur template nya ada yang tentang game, teknologi travel makeup dan lain sebagainya langsung saja kita klik thumbnail maker nya nah disini ada beberapa pilihan untuk background nya mau yang seperti apa tinggal pilih saja semisal pilih yang ini kita Tinggal di klik saja, nanti situ kita disuruh upload gambarnya terlebih dahulu Kita klik Kemudian pilih gambar yang diinginkan Kita atur ukurannya, mau diperbesar atau diperkecil Kemudian di posisinya diatur juga setelah itu upload lagi satu gambar terserah sesuai yang diinginkan jika sudah kalian klik yang T huruf yang itu, nah kalian bisa mengetik mau apa misalkan masih ketik cara buat thumbnail youtube kemudian diatur hurufnya bisa dikasih spasi kemudian dicentang nah, setelah itu bisa pilih mau gaya tulisannya seperti apa tinggal pilih saja kita bisa tur mau diperbesar diperkecil kemudian tulisannya dibuat miring atau gimana. terserah itu bisa nah kalau misalkan belum cocok dengan model hurufnya, kalian bisa pilih jika sudah kalian bisa juga ganti warnanya warna hurufnya mau dibuat blur atau stroke nya diperbesar atau diperkecil juga bisa Opacity-nya bisa ditingkatkan, bisa diperkecil, nah, bisa dibuat rata tengah, rata kiri, atau rata kanan juga bisa kemudian juga bisa yang efek 3D nah itu bisa dibuat 3 secara vertikal atau horizontal tinggal diatur saja jika dirasa sudah Kalo kemudian kalian mau menambahkan tulisan lagi tinggal klik yang seperti tadi misalkan ketik di hp caranya sama seperti yang pertama tadi tinggal diatur mau diatur yang mana tinggal kalian pilih-pilih kemudian jika sudah tinggal dicentang. Kalau misalkan tidak sesuai keinginan kalian bisa hapusnya tinggal klik yang tanda silang. Kemudian misalkan mau ngetik lagi dua menit jadi bisa diatur-atur hurufnya. Bisa dimiring-miringkan di besar, diperkecil juga. Misalkan ngetik lagi, mudah banget. Pilih hurufnya, atur, sesuaikan penempatannya juga. Kalian juga bisa menambahkan stiker Tinggal pilih Kalau belum diunduh silahkan diunduh dulu Setelah itu tinggal diklik Dimasukkan Kemudian atur ukurannya Kemudian letaknya mau nambahin stikernya juga bisa tinggal pilih saja caranya seperti yang tadi oke jika sudah kalian bisa klik kentang nah itu sudah tersimpan guys sekarang kalian bisa cek di file manager cari yang terbaru nah itu kalian bisa buka nah seperti inilah hasil. nah itu tadi video tips dan trik dari mas Yas cara buat thumbnail youtube di hp jika ada pertanyaan, request, atau komen, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, guys. Sekian dari Mas Jas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Mas Jas Studio. Bye bye.